Alhamdulillah Ala ni'matul islam Wa kaffa biha min ni'mat Wa alhamdulillah al min umati seyyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ما شاء الله سالما بارك الله محمد جنا بس بس محمد آلوريزاتي وسيدساري في سائر الناس ما يوصف ما محمد عالمي لما هو لفادي لما سبب نزلها في بالها وأنه لن شرط مستقيم على نشر فيها قليل من داعي العطى وما شاء محمد سارا داو في هندو قادس في Bata lini mitonikas on ala Para pemirsa, para mitra pengajian banyak doa yang mendekat Allah Subhanahu wa Taala. Langkah diman kami lebih Serta lebih manfaatnya kegiatan dan kita pengajian majikian. Kita bersama ngaturin ganjaran kita, kita aturkan karibat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang setuju keluarga-keluarga sering sahabat-sahabat beliau, rajin-rajin e pon, patroh-patroh, dan hepon keluarga kelima hepon para tabi. Tak hendak main. Nabi Rasul sendiri, para wali, para imam, imam ulama, para ilmu ilmu syar'iyah, guru guru dan musti ben guru guru datang saksi. Bukan sepo, bukan sepolak yang mampu ini. Lelah, lelah, lelah datang ke forum seramah. Kacakan, kacakan, nalar, nalar, nubarat, nubarat yang untuk seramah orang saya tahu, siapa Orang Asia Web, Islam lakaikan. Kau khususnya pemirsa, pengajian penyuluh Kita khususkan kampus Rahmi. Kera letup. Kari baru Banyuangi. Yang pun nanti katunya. Ada Rpuh. Yang kelak Syaban. Dari mempunyai sepatu-patu negeri ya. Duken Fadil. Bin Aqmu. Jualan itu, kali baru banyak lagi, siapkan hati keltinnya, hari kemis. Udah ini, siapkan. الله هذه نيّة ولا قنّية إن وتمام كل نين كل مأمول بحق جيدنا الرسول حبيبنا صلى الله عليه وسلم الله Para pemirsa setelah pekerjaan baju yang menjadikan Allah Subhanahu wa Taala kita banyak bersyukur dan junanikun Allah Subhanahu wa Taala setiap umat yang kencing Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam sebanyak eparangan keistimewaan. Istimewaan banyak keuntungan-keuntungan yang spesial hanya untuk umat Muhammad dan tidak untuk umat-umat yang lain, termasuk khan itu, Budan Ramadhani, pada oleh Al-Quran. Nikah khusus umat Muhammad. Ketika lapan bulan Ramadan, lapan Al-Quran, orang yang paling, paling selamat dari dua kapas tangan. Pertengah Al-Quran, oh, pasangah Tidak-Giamah. Kau pulan nikah tak sakap fi'na, petang. Mereka bagi orang, jalan dalam bulan Ramadan, mereka banyak amalan-amalan ibadah dari kajuran Ibn Allah, Kau pulan nikah tak petang. Kau pulan nikah tak Tapi bagi orang, dia tak ambil jika bulan Ramadhan, bulan Ramadhan tak awas. Bani namu, neng-neng ikau puran saos sepetang, ku laku neng akhirat tu juga sepetang. Allah subhanahu wa ta'ala matabudhaka Nabi Allah Musa alaihissalatu Salam, Ini a'ataitu umata Muhammadin Nurain kaila Min dhulmatan. Sengkok abri dek umat Muhammad ya Musa, dua cahaya, dua nur se-nira'in. Sopar saja tak sampai terdapat kebahayaan, kepentingan. Kepat tengah. Kau puteraan ben patenang di kiamat. Ben sekoi beri dua cahaya. Cahaya Al-Quran, cahaya Ramadan. Cahaya Ramadan, cahaya Al-Quran. Kalau berdua cahaya itu, maka orang bakal selamat dari dua kepetengahan, petengah opuran, bencukan petengah alam akhirat. Petengah klinik kiamat. Kemalaman ke kita banyak kebisa, ya. Paling ini. Korongan, serang, betodul, serang juga. Ahmadar, apa yang nak kita dirakin, yang bisa memaksimalkan bulan Ramadan, kalaban, kapukusan, kapukusan, sebaiknya dapat co-purna daerah. Di negara Ahmadar juga. Allah taala tak bekal mau dua atau mempak ke petengah. dua ke petengah, petengah kompolan dan ini amat. Kita bisa SCN bulan Ramadan, 8 majlis, majlis ilmu. Orang yang tak ada ke majlis-majlis ilmu Jangan ada dalam bulan Ramadhan Perniaga siapa pun, dan pekan Perniaga oleh pencerahan dia pun ibadah setahun Maksudnya kita panikah di saat Ramiyaki bulan Ramadan dan majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir Majlis-majlis ilmu dan majlis-majlis zikir Kenapa anda nak ingin dalam bulan Ramadan dan panikah Lagar aku baik khusus sebulan Ramadan jadi sebab ni kan ilmu, abah tak mampu, tak buat, tengkah lesok menari di luar pompolan. A pompol juga kita dalam solat berjemaah. In dalam bulan Ramadan kita usahakan kita apa ni kan solatnya solat berjemaah. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keutamaan bagi orang yang salat berjemaah. Ini nah, dalam bulan Ramadan melebihi keutamaan. Saya bareng lagi di luar bulan Ramadan. Setiap rokaat dari salat berjemaah. Itu total setitik harta sependuh segala kenikmatan-kenikmatan yang pun Allah limpahkan kepada kita. Siapa-siapa roh ha. Selengkapnya. Sholat berjamaah mereka setelah dari sholat ke tbn. Jadi tak ada keterangan hadis bahawa kanjing Nabi kentuh sholat ketibian. Pernah sholat ketibian sehubung hadis. Saya nak ngakir, dia pernah ketibian. Walaupun tak wajib lagi. Cuma kanjing Nabi kentuh tak pernah. Tidak keterangan bahwa kanjing Nabi ini kan pernah asolat ketibian. Jadi akah atau nisir pasanan asolat Jumaat terus. Tak pernah asolat ketibian. Karena tidak hadis yang nanti kanjing Nabi pernah asolat ketibian. Sehingga sebagian ulama awajibu tidak ke pada berjamaah. Jika saya orang kuning, dan kakak utama ni pun salat berjamaah. Jika sampai mulai di awal sampai ke akhir salat berjamaah, kan, saya jawab, atau kalau bangun ingin amin saya ngaminin mengaminin sepatu yang imam. Saya ingin saya harus raja. Cukup menarik, orang ni ke tak fokal ni keleki solat berjemaah. dengan apa pun, orang setong saus. Keutamaan ia orang ngaminin bacaan epon pun. Bagaimana cuan? Fatihah epon pun. Iman. Solat berjemaah apa ni, Dan padana nak. Saya ingat, saya ingat, Aing banyak, ataupun berenang seponi kan layak. Menaing, berenang seponi ejaq buat najis, maka kita tin najis. Tapi mana bi aing banyak, ejaq buat najis, takutin najis, takutin najis. Sama banyak atau begitupun sholat berjamaah mungkin ketibi sholat berjamaah itu capek gampang tak kuda capek gampang eh langkah khusyuk an gampang tak katakan -kata. Saya menebih yang pula banyak, melarat saya tidak keterima, melarat Bagaimana dengan aing Aing banyak, melarat saya, jadi najis Jadi saya menebih, aing banyak saya, jadi dia najis Mereka nak arah bau apa ada najis Arapah najis, pas menengkau Saya ingat, kalau kami Bawna bawna ajis, bawa wapana wapana ajis, rasana rasana ajis Jika ada main seponi terus ada main benya Pol pokong pokong pokong Pol pokong pokong Sekian tujukan ketiba-tiba nampah manabi orang yang pandai kesulatan ketiba Terus ada solat berjamaah, ya pol pokong Reng curah je, apa jeang ketibik. Reng cubara, apa jeang ketibik. Reng cuba emar, apa jeang ketibik. Reng culaok, apa jeang ketibik. Apa kau mohonkan satu berjemaat, satu salat, berjemaat. Manabi aing panik sesekonik panik terus akompol, akompol, akompol Maka takde najis, sebisa mempengaruhi kangkwi najis Tak nerembar tak tahu kama Manabi aing panik punya Takde rasa najis ya Takde ropa najis ya sedih ada najis ini hukum pol pokok pol pokok pol setiduk Allah ada hukum najis ini kehilangan hukum najis kehilangan hukum kehilangan walaupun sebenarnya kami nak asal umpam mana najis dari kami ini tak tak elangnya, tak berada tak Pakul. Jamaah oh oh, Begitupun orang panika mana di berjemaah. berjamaah. Salat berjemaah kan ya toh? Dan ini kan tak nerima hukum Katoliknya. Tak nerima hukum tak khusyuk. Padahal tak khusyuk tapi Tapi cering epa kelompok. Karena bisa epa kelompok kan, toh? Pasna kada hukum tak khusyuk. Oh, enggak khusyuk. Cering ampun lepa kelompok. Cek saking aing, aing sidisna disna dis epa kelompok sampai depak dupol. Orang yang asolat kalau dia tak hush Tapi je apa paksa. Langkah dapat paksa. Paksa masjid. Ini keelah hukum tak hush. Saya ingin menikah sangat. Dari kelampuan Allah Ta'ala. Orang yang masjid, orang yang selangkar. Saya terima tapi solat berjama'an. Kalau bukan sebab bersetong saya terima. Setong saya terima. Terima tapi. Dari muljana Allah, dari kelampuan Allah Ta'ala. Sebab tak ada. Sebab apa pasal lain, tak ada. Tak bisa, tak kita kira itu Allah Ta'ala. Sebab ke ini pun Allah Ta'ala tak sampai. Kita kira-kira itu lampu Allah Ta'ala. Dari lampu ini Allah. Inna Allah akramu min ay yakbala ba'duhum dunal ba'd. Laut alam apa nih kelebih mulja lebih lampet tak kira sampai menerima sebagian, selain pasti eterna, apun eterna Ini kesatu dengan yang lain saling menguat. Tapi seling menguatkan. Misalnya, iya karena wa dua iya karena setain. Namun tidak kajuan arti satu arti dalam satu ajar. Cao cao satu ni kau umpamanya sah masjid mungkin satu ajar sama Bisa euh, tidak berlaku Tidak berlaku Tidak berlaku Kau mengolah pertolongan Allah Umpaman orang Pak Polo yang e dalam langkah e Dalam masjid misalnya Pak Polo hey. Kangkui apa Oleh pertolongan Malayah Oleh pertolongan Allah Ini kun oleh Dua nasa abu itu tapi juga orang yang selain orang Pak Polo kena sakati orang Pak Polo. Nanti kalau anda minta aki kang aku apa? Nanti saya sop terakhir ampan leh do aki sop sejuaan sejuaan pernah sampai ke imam se imam ni ampan leh do aki dibi' minta tolong tibik, minta tolong keangkui orang si lain. Jadi, keangkui keperluan apa, saya minta aki orang Pak Polo, Pak Polo orang si minta. Dia kajuan dia pun Allah. Jadi saling menguatkan satu dengan yang lain. Setuju orang yang hadir surat berjemaah, pasanan boleh iya kena butuh, iya kena setahun, misalnya. Artinya ini adalah pertolongan keajaran. Artinya sudah boleh. Malaikat juga ini. Malaikat. Setiap orang yang mahu setibik, iya kena butuh, iya kena setahun, Terjuga yang saja setelah saya hadir selat berjemaah, Terjuga ke akui malaikat hafadz malaikat malaikat saya. Rabu ya kuali saya. Jika menghutuskan saya, Saya yang boleh papulong, tapi kebutuhan-kebutuhan ini jika Pas, orang se hadir kami kini, kenyokon, malamantar. Hacet, siampun la tumpuk, kentu kustih, buat ajunan. Eta kakaknya sedikit. Kentu ampun lah pernyokunan, kajunan kustih, nyokon lah, terima kasih sedikit. Kita sekerja, abdina kita seberangan, ibadah ada keajunan kusteh, nyuona terima aki sekerja, abdina, ibadah keajunan nyuona terima aki, ibadah abdina kalau bangsa bebro, kahani ibadah-ibadah yang lain. Jadi masing-masing dari orang siapa jang, Anika seakan-akan mator ketika itu sekerja, abdina semakin asolat kita kusteh. Nyontre menggantuk kus teh, kalau ban barokah na su hadir gitu. Tapi setiap orang oleh doa led du ana orang-orang yang si hadir setuju. Keputuan akilah, bukan keputuan orang-orang yang selain gantuk kus teh. Nyonah, watak Keputuhan abdinnah hajat abdinnah. Oleh berakanlah setuju saya si hadirkan. Gitu. Berakanlah doa orang yang saya si hadirkan. Gitu. Ini adalah cara bergiamah. Kata-kata orang yang si, saya doa, saya si akan tercukkan. Doa ketibian. Benda doa orang-orang yang saya katakan amin. Se si, imam nyukun ke Allah. Allahumma ngukhirlana dunobana. Ya Allah, muka-muka ajunan. Ngakur abdina satu Selain ngucap amin. Kompak. Ngucap amin ke kapi. Berarti setong permintaan. Iyaminin orang sebenarnya. Tapi setong permintaan ka angkui orang sebanyak ini. Pastak terima agak tipen apa sereng ajunan epon Allah. Allah Taala maha lama sampai orang pak polo mata terima ada. Namja orang Allah Taala ini kemastineran ada ke doa epon orang pak polo. Mereka polo ada doa. Permintaannya sama, terima tapi yang ini super agis setuju amin, sempatinin kusteh, sempatinin kusteh dan se lain. Set tahunnya terima, terima kau. Ini kekeutamaan orang pendek apa dijemaah, di dalam sholat juga nak berjamaah dalam doa orang yang doa doa, doa berjemaah. Mena bagi tibis, saya pernah bincang dengan orang. Pernikah aku, maka masuk berang sewangi pernikahan. Cukai dorau adu, rakompor. Teti, solat pernikah disyariatkan, kau berjemaah. berjamaah, kerana nikah di antaranya hikmahnya pun, kumpang kat ramadhan kajuran pun Allah Subhanahu Wa Taala. bagi orang-orang sejat si lakarna. Oning tidak keutamaan epon atau orang-orang paniki yakin kalaban kelebihan epon salat berjama' atau orang-orang di dimin. -orang Mun pasaran lopot dari salat apa ngrasa ini ke merupakan musibah sirakit. Jadi telat berjemaah nih musibah raja. Telat berjemaah nih kemusibah Bagi orang sih paham. Al Habib Umar bin Abdurrahman al Aftos. dekat keseten potran keseten potran banyak orang banyak si ala labat dekat Habib Umar bin Abdul Rahman Al Qass jadi ratib banyak saya tak takziah banyak saya ala labat jangan kui lang ilang Habib Umar bin Abdul Rahman Al Qass Orang-orang banyak orang yang tak ziyah. Habib Umar bin Abdul Rahman tak cengak. Hari kan kun. Musibah Mak Maksudnya banyak ingat dia. Maksudnya terpandik musibah agama. Tak ada orang yang alaban. Berarti mongkuh. Sambian kaphi musibun agama ya, ni. Ya, Yang ku musibun ni. Yang ku intengi. Musibun agama ni. Sebab kula unik. Tak solat berjamaah tanda orang. Adalah apet keterkul. Berarti musibun agama ni. Yang ku sepele. Yang ku kenik. Man, sambian kaphi. Bila orang yang tak salah berjamaah tak ada yang antara labat ke gula. Padahal gula banyak susah-susah. Mungkin pun bolehlah kehilangan anak. Kepatian anak. Pakai banyak. Seolah Berarti. Sampai kami ini menganggap musibah agama. Mereka lebih enteng. Itu pun musibah dunia. Nekah musibah tu ni? Sampian penyak dengan lapet ke gula? Di saatan kulapan panik kandik musibah ke? Masih lebih raja boleh. Tak ada orang. ngop nyongok. Tak ada orang. Tak ada orang. Nekah lapet ke gula? Mukutan gula. Lebih beruk, lebih susah, tak mila solat berjemaah. Eh, tempang bun sekadar mati anak-anak. Muntuhkan an mati anak-anak, saya letak pada susah. Tak usah saya banyak penyak alapet. Saya muntahkan, saya letak pandik kesusahan agama. Pandik musibah agama, ni kesepan alapet. Sebab Sabakul ni berarti andik musibah sangat rajin. Yang ke musibah rajin. Banding dimin juga lah kalau saya kajin teman benda orang tak salat berjemaah ni kaya lah peti. Ia lah peti. Ia endare. Ia lah Ilalabed. endare. Ia pada se mulan, pada ulama mulan. Periksaanin benda ngeri yang selain. Kenapa saya se kemular ajunan dia? Kenapa ajunan enggak dintok kesetan? Polamik kesetiaan abah nak ajunan contoh kesetiaan bapaan ayah nak bapaan, udah nangis pernikah Benikun kun polana kepatihan bapa, udah nangis pernikah musibah selebih raja tempang ben kepatihan bapa, lebih raja tempang ben musibah kepatihan bapa. Oh pula ajunan kesaitan ummi ni kira-kira ben ni engkau tak ke patahan ummi tapi sengkau riah andik musibah selebih raja boleh etem pembahin setan ummi musibah setepak nengkau dek kegula makin panikah. seolah lebih raja itu yang paham-paham keadaan ibu. Kenapa tak ditukai? Setiap musibah keajunan kita, kenapa? Oh, lafakat sini solatul jama'ah. Uwala manika sampai terlambat tak apa-apa yang solat berjama'ah. Terus ini kemusibah saya lebih rajin yang pembendangkan perhatian anak, bini, ke perhatian bapak, ibu, sekalipun. Saya lebih rajin musibah orang yang pembendangkan saya salat buat sholat kepada jamaah. ini jamaah. InsyaAllah. Nona solat penikah cara secara berjemaah. berdua se adenah husu hadir adenah tepak rukuk. Rengkas orang nih silakan. kan? Rengkas orang nikah hadir adenah tepak rukuk. Maka uring sa masjid orang selangker. Raya maka pipa sebenar-benar. Rukun ia terima ke-kapi. Tepat macam si hadir orang lain. Orang yang seorang. Maka ke-kapi penikah. Ia terima ke-kapi. Manjeng ke-khalisah. Ia terima kapi kepada Allah Ta'ala. Tak namun leh sepala pun. Kita boleh benda si khusyuk tepat suju tak? Selain tak khusuk tepak sujud khusuk. Maka kau pergi selangkir kali sahaja. Terima kasih kerana mencari orang yang keseorang. Ketisafik. Iktidaw saya akan menunjukkan. Rukuk saya Inna menunjukkan. Innallaha yang dhuru awalan ilal imam. Pertama. Allah subhanahu wa ta'ala kata ngolatin anilai deka adena imam. Seimam keadaan diperhatikan sedangkan ajunan ya Puan Allah. Manabi ternyata kelaku imam, kuhusyuk na imam. Kata ternyata ampunlah patut kangkui oleh rahmat Allah. Maka Makben Allah taala imam penikah peringin rahmat berikut juga makmum makmum oleh rahmat tapi oleh rahmat tapi semua masjid oleh rahmat tapi naru imam mah penikah husuk sehingga patot keangkuhnya oleh rahmat epon Allah makasih oleh rahmat, benih namu imam saus setuju jemaana. pening oleh rahmat setuju Kemudian umpama seimam pada ternyata kurang patut kan mendapatkan rahmat ekon Allah maka Allah Ta'ala mengatakan walakin bolad ka orang si bedene kanan imam sebelah kanan imam si kanan imam Mungkin itu ternyata patut kangkuing oleh rahmat depon Allah maka kafisa masjid kesa oleh rahmat depon Allah taala sudoid setujui tanpa terkecuali karena pola salat berjemaah bumpang sedang ikangan imam, kentat kada se berhak kangkuing oleh rahmat depon Allah taala maka Allah taala nika ngolatinda ke kiri dak kesopan se beneri irini ima mereka ternyata menikah berdisi patut. Kau ingin oleh rahmatullahi wabarakatuh Allah SWT. Kepi semasjid selangkar kisah oleh kepi rahmatullahi wabarakatuh Allah wa Taala. Umpam. Ia dalam semasjid menikah. Pas tak ada si khusyuk ke kapi semasjid tak ada khusyuk. Mulai di awal sampai ke akhir tak sekali misalnya. Maka anilai derita dan khusyuk kadit. Tampullah tak patut e rahmat e Allah, tak patut ngoleh rahmat e Allah, belas kasih sayang Allah. Tapi Allah Taala penika anilai de ka akumpulah. Tapi jere si Akumpul, nah, karena akumpul, maka repakun pakun. Pak, toh, Allah akan ikut sebagai seseorang yang patut, yang wajar untuk mendapatkan roh mati. Pun Allah, Ken akumpul seharusnya tetapi sebab rahmat epon Allah pangani sarepon Allah tetapi pun oleh rahmat Allah taala mungkin beda seceh lagaran khusyuk fokus solat engki sebab kalaban berogan nikah Mungkin kada sekali si khusyuk kada sekali si fokus maka Allah taala tetap memberi rahmat epon kalaban sebab apom bolakai cereng ngom la kena ngom bolweni Ampunlah, teti sabab ngalir rahmat Epon Allah, Betal Oleh belas kasih sayang Epon Allah. Nek pentingnya orang panihah, jangan aja, jangan aja kalau tiada ya solat berjamaah. Abdullah bin Abbas kak diitera kini kitab An Naso Ikhuth Diniyah halaman sangat bolos dalam kitab An Naso Ikhuth Diniyah halaman sangat bolos sangat kita berdeka karangan Abdullah ibn Abbas ini kasih pohon kancing nabi belakang Toreng Aleh di saat kak disa termasuk tokoh paling Aleh ini kaya pereksan. Ketika napa monggu pangkir pun Ajunan Abdullah bin Abbas kentu berdoa orang asolat malam siang panikah puasa. Tuh malam, apa terus. Siang, apuasa terus. Cuma tak ngadirin Jumat dan Jemaah. Ketika napa yang kaya? Oh, orang neraka. Orang neraka kalau pun malam apa jangan dalam semalam, apa asal sebenar. Tapi tanya tak tak nganjelin tak nganjelin jamah neraka kan? Tengnerak. Naomu subhanallah, cuma naomu Menorang orang panik, ni ke salat berjemaah berjamaah, ni ke termasuk dolim dekat abad tibi. Termasuk dolim, termasukkan kania aje dekat abad tibi. Ni ke surat berjamaah, ni ke keutamaan-keutamaan. Ni kan dolimnya mana? Dolim, dolim ke saya tak? Dolim dekat abad tibi. Saya ke abad dia, tu tak olehkan je Berarti zolim dah kaba zalim Zolim dah kaba tibi. Lebih cuba. Yang tempat-tempat zolim dah kering layak. Zulmun nafsi Min akbahin zulmi. Zolim dah. Setong orang. Setong baab. Dah kaba tibi. zalim dah kaba tibi. Dan ni aja dah kaba tibi. Ni kita masuk. Paling cuban ke zaliman. Nabi Sa'id Ibnul Musayyib, misalnya pun. Ini kita tak pernah terlambat adhan. Artinya pun adhan, yang pernah berbeda di masjid Rasulullah, masjid Nabawi pun. Sa'id Ibnul Musayyib, masa 40 tahun, 40 tahun tak pernah. Keteteran salat berjemaah. Adhan aku ceklah kalau berdini masjid adhan pun Adhan kalau berdini masjid Adhan kalau berdini masjid Masalah-masalah Tak pernah terlambat dari azan. Tak boleh setong arih misalnya Sampai tarikh azan misalnya Sedap agama masjid sampai tarikh azan masjid pun tak pernah sekian tu. Adan ampan lakukan berdini masjid balik. Ini ke 40 tahun nabi Tak pernah terlambat, tak pernah tertinggal. Baik nikah dari adan dini masjid Rasulullah SAW. setiap azan ibadah musayyib panika saint bin musayyib ni kampo berdenan in musti mungkin-mungkin sawas kita panika paring tuntunan sareng ajunan kepan Allah Subhanahu wa taala hidayah pan Allah Subhanahu wa tak ge peng dari solat berjemaah amin Allahumma sallala alaihidina Muhammad ibn Amdillaha inna Wanada jampak memahamadin rasuni kau abadi kaluasi به الصدور وتيسر به الأمور ويجمع الشمس ويسر به الاتصال والوسط وتكمل به الخيرات والسرور وتنتظم وتجتمع به متفرقات الأمور وتدفع به جميع الشرور وتدر به البراء ومركات والخيور ونكون به من المقربين ونرزق به كمال اليقين Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita wabarakatuh.